Halo pemirsa, kita jumpa lagi di Youtube. Melunasi janji saya pada video sebelumnya, berikut tutorial cara bikin lampu dapur sendiri. Pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, lampu LED strip 12 volt. Untuk warna dan panjang, menyesuaikan kebutuhan pemirsa aja. Kalau saya ini pakai warna white dengan panjang 2 meter. Yang kedua, uh, siapin housing LED strip. Linknya ada di deskripsi ya. Kita pilih yang model V-shape dengan tutup mica putih susu yang bukan transparan. Tujuannya biar nyala lampu nggak kelihatan titik-titik. Karena kita lebih suka yang nyalanya rata biar kelihatannya rapih. Housing yang kita beli ini dia udah termasuk bracket juga buat nempelin atau pasang ke kabinet atas. Jadi nanti modelnya dibaut atau diskrup. Yang ketiga siapkan adapter 12 volt, dia mirip charger bentuknya. Linknya juga ada di deskripsi. Yang keempat colokan untuk adaptor Yang kayak gini, saya kurang tahu namanya apa, tapi kalau ukuran ini kira-kira sekitar diameter itu sekitar 10 mm atau 1 cm. Lampunya itu kan karena nggak bisa langsung ke listrik rumah yang tegangannya 220 volt Maka harus pakai adapter 12 volt Untuk nyambungin kabel biar supaya lebih rapi Jadi gampang dicopot atau dilepas Dipasang lepasnya lebih gampang perlu Lebih fleksibel jadinya Selanjutnya Biar lebih rapi lagi uh, Tutupan yang ujung ini kan kita pasangin ini jadi dari lihat di deketin ke sini aja nggak usah ke orangnya yang kelihatan. Nah dari sini. Lalu kita juting lompat. Nanti akan keluar dari sini. Si. Terus tinggal colok. Itu nantinya sampai begitu. Oke. Karena lubangnya kecil, ini? maka akan di ben dulu kurang. Mau dicoba lagi. Ini mau yang kelima. Solder dan timah. Nah, buat yang belum pernah pakai solder, better minta tolong ajarin sama pak suami aja, atau sama anak SMK jurusan listrik deh, biar lebih aman dan lancar. Kelihatannya menyolder itu mudah, namun tak semudah kelihatannya. Dan minta tolong itu bukan berarti kita lemah, justru dengan tolong menolong, membuat manusia tidak gampang punah. Bab 2, merakit lampu LED. Step pertama, Sambungkan LED strip dan colokan adapter menggunakan kabel kecil, perhatikan plus minusnya, lalu tes nyala LED dengan mencolokkan adapter 12 volt ke uh, colokan rumah. Terus jangan lupa cek kekuatan soldernya, jangan sampai kendor. Step kedua, buka cover housing LED, lalu tempelkan LED strip ke dalam housingnya itu, pakai double tape. Kalau LED strip punya saya ini kebetulan udah ada double tape-nya bawaan dari produknya Jadi tinggal dikelet aja terus direkatkan LED ke uh, housingnya Terus tutup kembali covernya Bab ketiga, eksekusi pasang lampu dapur Step pertama, sebelum pasang bracket housing LED Coba dulu atau cari posisi peletakan yang paling nyaman untuk pemirsa Uh, jadi rencana awal tuh kita mau masangnya begini karena bentuk itu kan Tapi ternyata setelah dicoba itu kayak silau banget Kalau waktu masak tuh jadi lebih capek sih sebenarnya kalau uh, lightingnya kayak gini Untuk itu kita coba-coba posisi yang terbaik adalah seperti ini Nah kalau gini kan mata nggak silau tapi tetap bawahnya tuh tetap terang Iya nggak fix fixnya kita akan masangnya bentuknya begini, jadi cahayanya dipantulin ke fix flash-nya, nggak langsung kena mata. Oke. Okay. Eh, Jika udah pw, tandai posisi bracket untuk dipasangi skrup ke kabinet. Step 2, jangan sok jago, mintalah bantuan manusia lain untuk pegangin pasang housing led ke bracketnya. Udah deh jadi. Dapur jadi lebih terang, dan mata pun jadi jelas bisa bedain mana gula mana garam. Selamat memasak! Semoga video ini bermanfaat ya. Simpan dan bagikan video ini ke pak suami buat minta dibikinin lampu dapur hemat kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba!